Halo semuanya, aku balik lagi nih. Dan sebelumnya, aku udah pernah nyobain choco pie dari Siantar Top itu. Buat kalian yang belum nonton, boleh ditonton dulu videonya atau nanti setel video ini. Kalau nggak mau nonton juga nggak apa-apa kok. Tapi kali ini, aku mau nyobain ini dia, better. Sebelumnya di channel ini emang udah pernah nyobain better ya, cuman kema kemasannya itu lain, bukan yang seperti ini. Ini kemasan yang baru jadi ya kita cobain lah kayak gimana apakah rasanya juga beda tapi yang jelas desainnya beda makanya kita bahas dulu desainnya dia warna merah di bagian atasnya seperti ini dengan tulisan better yang tegas banget seperti itu kemudian warna kuning uh, ya kuningnya seperti ini ya di bagian bawahnya dan ini isinya seperti ini dia ada biskuit Krim dan juga disiram sama coklat yang banyak banget seperti itu. Hmm. Kemudian tertulis sandwich biskuit, Ada tanggal kada luaran di bagian depan sini, jadi sangat terlihat dengan jelas untuk kalian yang mau beli. Ini tertulis vanilla cream. Biskuit sandwich lapis coklat dengan krim vanila. Oke. Okay. Uh, label halal ada di bagian kiri bawah sini kalau nggak salah Better itu dulu enak banget sih dia bikin naiki dan nggak bikin enak Ya untuk desainnya seperti itu bagian depan dan bagian belakangnya ada komposisi dan ada informasi kalau di dalamnya itu ada apa aja oke kita baca satu persatu full coklat oke full coklat kemudian crunchy biskuit dan vanilla cream ada sosial media mereka, boleh kalian follow. Dan ya, gitu aja. Open here di bagian sini, langsung kita cobain. Iya, yeah, kok nggak ada coklat nih ya? Oh, mungkin sengaja kali ya, kayak gini ya, atau emang harusnya full. Ada yang nempel sedikit, tapi ini coklatnya kayak gini doang katanya full coklat, ngomong-ngomong aku sudah cuci tangan terlebih dahulu, jadi jangan lupa buat kalian yang sebelum makan, mau makan, untuk cuci tangan terlebih dahulu. Oke, kelihatan kalau dia krim uh, coklatnya, itu enggak full. Katanya sih full tadi ya. Jadi kayak gini, cuman krim bagian dalamnya itu kelihatannya lumayan banyak seperti itu. Oke, langsung aja kita cobain. Hmm, Hmm. Biskuitnya standar aja, kemudian rasa coklatnya lumayan kuat, tapi rasa yang paling kuat itu krim vanilanya itu kuat banget nah Hmm oke, okay, menurut aku ini rasanya biskuitnya, coklatnya itu biskuit dan coklatnya itu nggak ya, terlalu oke okay banget gitu nggak terlalu mendominasi, tapi krim vanilanya ini bener-bener kerasa banget aromanya dan rasanya itu lumayan kuat kayaknya beda sama batter yang dulu deh kalau nggak salah uh, ya gitu sih, tapi menurut aku ini lumayan enak cuman coklatnya kayaknya nggak bikin ketagihan gitu jadi coklatnya cepet bikin enak dan di belakang ada suara burung darah yang lagi terbang itu bunyi dan ada noise orang juga jadi mohon maaf ya <laughs> oke okay, kayak gitu aja dis oh ya yeah, desainnya itu menurut aku dia uh, lumayan oke okay. tapi kalau nggak salah itu lebih oke okay yang dulu deh kalau nggak salah ya karena aku juga uh, lumayan lupa karena ini uh, menurut aku terlalu simple walaupun kualitas kualitas gambarnya lumayan bagus cuman dia uh, komposisinya kurang begitu oke okay. tapi rasanya ini juga sepertinya beda dari yang dulu ini lebih turun gitu kualitasnya dari yang dulu sepertinya kalau nggak salah ya jadi sekian video kali ini tentang better terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai sekarang, jangan lupa klik tombol subscribe-nya buat kalian yang mau, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye! Oke, okay, kayak gitu coklatnya nggak full. Dan biskuitnya juga nggak terlalu oke. Okay. Dia yang bagusnya cuma di krim vanilanya aja sih, yang paling oke. Okay.